Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan pastinya vitamin bahagia dari idola kita Leslar tentunya. Baiklah perasaan Leslar dimanapun kalian berada tentunya untuk mengawali percobaan kita di pagi hari ini. Perasaan baiknya hubungan spesial banget nih untuk warga Gonoha. Kita periksa fashionnya Bunda Lesti nih untuk penggemar hijab Allah Bunda Lesti Kejora tuh persahabat ya silahkan langsung saja di order Bunda Lesi memakai hijab merek set signature persahabat ya di bandar seharga Rp. 99.000 Masya Allah banget ya tuh sudah tren lagi nih hijab Bunda Lesti Kejora mudah-mudahan persahabatnya semakin banyak yang mengikuti trennya Bunda Lesi, ya Masya Allah banget pokoknya bangga sekali Alhamdulillah membawa berkah untuk banyak orang dan berikutnya juga persaba ya baju outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti ketika live semalam ini merek Gucci aduh masya Allah banget ya pasti harganya sangat luar biasa bukan kaleng-kaleng semoga berkah berkah dan selalu diberikan kelancaran untuk rezeki idola kita dan berikutnya bersama kita simak ini ada momen spesial di hari Lebaran Idola kesayangan kita bersahabat ya Lebaran Idul Fitri kemarin Bunda si Kejora Masya Allah akrab banget ya dengan anak kecil Ini ponak-ponakannya ya Alhamdulillah kita merasa happy banget Saat melihat idola kesayangan kita bisa berlebaran bersama keluarga besar Lebaran tahun ini Abang Fatih pertama kalinya di Cianjur Persahabat ya Masya Allah tuh. Apalagi banyak sekali anak kecil yang melihat nih bersahabat ya Melihat idola kesayangan kita Masya Allah, pokoknya the best banget idola kesayangan Selalu menjadi pusat perhatian, apalagi Abang Fatih yang menjadi primadona di Cianjur saat lebaran kemarin Kita simak persahabat di kalimat yang diunggah Lestari. Les 2. Masya Allah, di Cianjur ternyata banyak banget fansnya Abang Al-Fatih ya Papa sama bundanya kalah Abang Al-Fatih bilang Maafkan papa bunda yang minta foto itu fans aku loh Dari nini-nini, aki-aki, teteh, bibi Memang akang, uwa. aduh budak litik fans aku loh Alhamdulillah banyak yang sayang sama Abang Al-Fatih Amin Ya Allah masalah banget ya Selalu menjadi pusat perhatian Selalu menjadi bintang utama di Cianjur Luar biasa nih Abang Fatih Berikutnya juga persahabat ya kita simak nih ada sebuah ungan spesial ketika live Instagram Semalam dari Bunda Lesi Kejora Ini ada momen spesial Bunda Lesi Kejora ini kepedesan saat makan mie ayam persahabat ya Sampai manja banget sama Papa Bilan Aduh gemas banget ya kita melihatnya aja apalagi kualitas suara saat Bunda Lesti nyanyi Bih, pokoknya mantap banget ya, banget, ya. adem, merdu, pokoknya tetap konsisten untuk budaya asli. Masya Allah, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan dan selalu tetap berkarya dengan karya-karya yang sangat luar biasa. Dan semoga makin banyak dukungan Untuk idola kesengan kita ini Amin Ya Berikutnya persahabat kita simak juga Di Ugan IG nih Bang Lintar senalam Bang Lintar mempunyai Mainan baru nih di Cianjur Tuh kalau Di tempat kalian bahasanya Apa nih persahabatnya Nama hewan yang sedang dipegang oleh Bang Lintar Kalau di Cianjur nih namanya Tenggeret nih persahabat ya <laughs> Kalau di tempat kalian apa nih Nama hewan yang lagi dipegang oleh Abang Lintar aduh Masya Allah banget ya kita tentunya bagai sekali melihat kekompakan dari tim Leslar Entertainment persahabat ya semakin solid dan apalagi persahabat ya kita akan disuguhkan vitamin yang akan di up video terbaru juga persahabat di channel youtube nya Leslar Entertainment Kak Lensadoni sudah tentunya mengedit tuh persahabat ya, proses editing untuk vlog terbaru yang akan di-up di channel YouTube-nya Leslar Entertainment, semoga bermanfaat ya. Ada kejutan, ada kabar baik, dan kabar bahagia yang kita dapatkan dari idola kita. jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.